Makanya swargo itu kayak buli-bulian, be wali-wali. Ada wali yang udah wali pangeran. silahkan bu swargo takokin di surga bisa sholat, gusti saya. Iso ya. Oke kalau gitu. Karena kayak sembayang, nih. Nek mati dari kau loh kok rasul sujud, gak sembayang nih wali-wali. Nakoi kan gak kelon nuray sembayang nih. Utak awes saya lek. Bedo desain utak awes wali. Ambek wong nengin ini kibit. beda banget tapi bedo biasa. Tadi utak awes wali gua aneh. Tadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan, "Nih, ada enggak? Sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya makan untuk Allah." Karena suwardko, kau mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan ini, jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing, sampai ketemu Allah, wujuh Riau, Maidin, ila rabbiha Naziroh Baru Puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga Gelundeng, ora takok sing duwe terus goleki widadari kelon mangan kelon mangan. Ya, ya sudah seperti itu. Sampai citakoi Allah iku ora paham mergo iki sing sok pokoknya. sopo pokokipun. Ya tapi ya lumayan lah penting ini suarga. Tapi insyaallah yang jenis ini enggak ketemu saya. Saya juga agak ingin ketemu sih. Isen lah karo kolot-kolot teraw muru'ah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan. Apa masih apa? Di surga. Lah itu yang disebut fa apa? Eh, yang ashabul yamin tu fi sidrim maghdud wa talhim mantud wa dilimamtus pokoknya pakanan semua wa maim masku bafaqiatin katsira la maqtati wala semakan makan-makan bermakan jima inna an sa'na gunnah insa Allah faja'alna gunnah busun. Tapi kalau orang mukarrabin Allah itu nggak gambarkan nikmatnya mukarrabin, fa'ma ingkana minal mukarrabin farauhu, karena semua kenikmatnya itu roh roh itu malah enarohat, wala udhuna samiat, wala kotor ala kolbi dia nikmati di surga karena al mukorob dekat sekali dengan Allah makanya di kitab-kitab wali -kitab itu banyak Abu Qasim al-Junaidi, Abu Yazid ditanya, tanya sama Allah ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga dijawab jawa sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didulok, Teluk Emojo, Kelulon, Makanya, kayaknya saya ada ketemu sampean ini karena itu tadi. <laughs> Jadi, karena itu tadi, orientasinya beda orientasinya. Tapi itu tuh ya. eh, bahmu tapi Mila. <laughs> Kudung amale, enak, Bro karena tak sepenting Tak taklite iman itu nganggo kalimat atau iman itu kalimat atau kira-kira logika yang terbangun secara benar sehingga dikalimatkan ya juga secara benar maknanya disebut kalimat tuh hakim ali hanahya wa wa kalimat yang memang kalimat yang absolut ya satu ditambah satu dua itu absolut ketuhanan allah lebih dari itu sangat-sangat maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'af insya huminal amin orang oh, kok sidik-sidik kalimat itu amin, suargo aja lu'amu suargo ya jaluk kadang-kadang kalau istighfar ya jarang jaluk suargo, ya kadang-kadang kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi sementing mati husnul khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu meskipun ya mau ke wali walimu wali amatir mau enggak popolah amatir amatirlah nak wali ya tadi karena semua orang mukmin itu wali Allahu waliyul ladzina aman Kau nak wali tenan maknane wali yen dikasihane pangeran nak ora wali tenan sing disakeni pangeran ngko iso urip mergo disakeni napa ini penting sautarakan sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam dadi itu paket swarga al hajjul mabrur la sahuhu jazaaun illal jannah Ibu ngambil kaji si BRI, Bu Anggerono, wah BRI, BNI, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kaji ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kaji ya ya ya ya ya jujur ya ya ya ya ya ya ya ya jujur ya padahal lebih lebus warga lewat amal, tidak ilmu cepet lewat ilmu amalnya tidak cukup cepat lebus warga tanpa ilmu kan amal itu ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu, makanya termasuk fado ilul ilmu, ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu saya kalau ngelupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak haji atau nggak mampu haji saya ingin mendengar dari kaji mabrur, kaji mabrur itu seorang Sebutan keluarga Haji itu enggak nol sholat ya itu gih, sholat sing kitombo gih melebu, suargo, sing rumah anak ikhlas gih suargo, sing kere ikhlas gih suargo, sing syukur merkotangganya gaji meskipun rakyat gaji, tapi melok seneng kok seneng nggih sing haji gih suargo, luka alamatnya nggak mau menu seneng, nak dulure, seneng, akhirnya sing gaji kan kecewa, perkara ini fokus muji deh ini, mulai nih <laughs> Malanya, terserah diundang menayang kira-kira gitu, tapi aku malah beneran kan hisap kuringan daripada aku minta modelmu balik wajibu Fadila ini ini, ini Multazam, Masya Allah yang khajar aswadmu ini, Masya Allah Masya Allah mereka disangkoni, order tapi dia gak mikir, nguri orang donangis perkara ini ditekdir, gak kelar gaji tidak so, ada nah, karena saya pikir itu sudah paham itu sudah di ngajak di mana mereka disangkoni itu jadi dipuji-puji Enggak boleh ulama seperti itu, namun balai kolej, kalau ulama tidak boleh, belum <gulau> ke <gulau> ulama akan kelasnya beda, nopo, belum balai <gulau> singgalim masih, singgalim menoyo ya kembar lah mestike, karena kita punya etika, coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji, kok boh dalili fadilai <gulau> haji fadilai <gulau> murtazam, Ya, nangis malangan, semuanya keluar aja yaitu ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sing penting syaraté rewel lan sabar aku ngene ngono. Nak sabar tanpa rewel ter belum teruji katosek. <laughs> Dadi syaraté bojo sabar kudu opo? Rewel. Syaraté wong iduk sabar sing lanang kudu fakir meniko tak kaya iku. Ngono to wis. Kalau kamu jadi ulama, harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli suarko itu banyak sekali. Ana wakafilul yatim ke ini rumah cah yatim ini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli. Surga ada seseorang lewat, ada duri di tengah jalan disingkirkan, takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus, sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak ke sampai surga, semuanya sekarang enggak karena yang order wong kaji, masuk wo haji gue mun musak masak mul tayang, mul tayang, balik mul mul mul mul kadang bagian mul mul mul kok mul nanti mul mul mul mul mul mul <t> tapi, <tay> <apapun t white mother> tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya kembali ke daerah Kurawani bahaya wilayah gus bahakirnya, wilayah angker. Akhirnya anggap pasang kaji gede, doang no kajinnya mabrur, seng buatan kaji gede mukumiki bateti tombos, ngomong liane tak sempit, kan kawan. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak coba, kenapa hadisnya hanya Al Hadisul Ma'brohil Salawu Jazawn Ilal? Memangnya tidak ada hadis Ana Kafilul Yatim kehata ini fil saya dan yang rumah cahyatim nanti berdekatan seperti ini, sama-sama di sur, itu lebih keren lagi. Bukan sekedar masuk surga, tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kau, aku anak bedo. Tapi kalau aku jeling nasehati kancu kalau kurang ajar tuhan, aku eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen, enggak swargamu awor bahmun, enak sungkan dir. <tuk> aku, Wis, aku soleh terus. agus biasa wae, enggak tetap power aku ngopi-ngopi santai. <tuk> aku jelek, artinya terngiang-ngiang. Jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Enggak tangan-nangan disungkan. Ya enggak soleh, kan melalui budjumin ngarapku disungkan lah ya. kan. Terus kue gua ada yang tidak dari ngalor gitu loh. Nak aku kan santai mulan dekya malam biasa wae. Enggak mari warga mau aku. kan apa? Sungkan. Nanti saya ikig bucai rapati sholat alasan ikut tuh. Baya gus ini. Masih baya gus jadi khawatir. gus malah war Nabi tabasungkan menel. <gulai> kurang ajar nasi ketuk ngunuh. Tak gosul. <gulai> Tapi nak pas-pasan terus kurang sidik ngerokok. <gulai> Seru sama mikir ngunuh gus pokoknya. Yoh ya, masuk akal nasihat itu, makanya kulon hak jana gih, soleh banget, tapi berat soleh, jaga tadi supaya ke awal mau bengkak. Sumpah, cewek, cewek udah bukan jagung, minta takoi cewek, minta takoi cewek, minta takoi gak yang ini cewek, yoh roto faseng-faseng, sidik cewek, mau jogopin apa, ora sungkan, ora enak dong, musuh bawa cewek, suar kan kayak bebas pasin dia, orang kena rencana nih, raparan aku, semua sedih, sungkan. Apa overacting? Hendaknya kepinginnya kan mandi di laut, berluar darun kan. Jadi peliharaan guru deh, suka. Gak sawar hendak, gak sawar cuma sesekali soan Orang Minggu bisa soan, satu dua ya. Bariku mulai.